Halo pemirsa, selamat siang dan apa kabar? Senang saya Billy Darma Saputra menemani Anda di acara GKI News. Kami redaksi telah menyajikan berita terupdate tentang GKI. Mari kita masuk berita pertama. Gereja Mision Injili Indonesia atau yang biasa disebut dengan GKI akan mengadakan retret keluarga besar. RKB yang biasa diadakan tiga tahun sekali ini akan diadakan pada tahun ini yang bertepatan dengan ulang tahun GKI yang ke-49. GKI akan mengadakan retret keluarga besar kembali pada tahun ini. Retret yang akan diadakan pada 14-16 Juli ini direncanakan diadakan di Via Renata Puncak. Bertepatan dengan ulang tahun GKI ke-49, akan diadakan gala dinner yang menandakan penggantian usia dari gereja ini. Ya konsep acara RKB 2016 acara pasti seru banget dan di sana ada acara Outfun untuk kalangan-kalangan anak muda dan semuanya tentu di sana nanti ada acara gala dinner untuk kebersamaan kita semuanya GKI baik anak-anak baik remaja maupun juga dewasa mari kita semua sama datang dan untuk acara ulang tahun 49 mari kita rayakan untuk acara praise and worship di sana luar biasa sekali. Telah terhubung bersama kami, reporter lapangan Abad Giraldi, silakan dengan laporan Anda. Oh, baiklah. Terima kasih, Billy. Uh, pemirsa, saya Abad Giraldi dari GKI News. Saya sedang berada di GKI atau yang biasa disebut sebagai Gereja Kristen Injili Indonesia. So, yang saya dengar, GKI akan menyelenggar menyelenggarakan retret keluarga besar atau yang biasa disebut sebagai RKB. Nah, saya akan menanyakan beberapa jemaat bagaimana tanggapan mereka. Mari kita lihat. Nah. Itu terjemat. Mari kita tanyakan. Permisi? Ya. ya. Saya berkieraldi, saya dari KKI News. Saya uh, kalau boleh tahu nama Cici siapa? Oh, saya Novi. Uh, Cici tahu RKB kan? Tahu. Yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh GKI. Hmm. Bagaimana nih tanggapan Cici? Harusnya, harusnya RKB kali ini lebih seru ya, karena RKB kali ini. Kita mau menjelang ulang tahun GKII yang ke-50 di tahun depan Nah puncak acaranya kalau saya dapat infonya ya Puncak acara di RKB kali ini itu adalah di ulang tahun GKII tanggal 15 Juli Gitu. Jadi saya rasa uh, untuk RKB kali ini pasti lebih seru Kalau ik dari iklan-iklan yang ditampilin selama ini Fasilitas semuanya itu harusnya oke banget ya Dan kebersamaannya tuh Pasti dapat banget karena ya kita bisa lihat kita diputer tiap minggu untuk video-video dan semuanya Fasilitas dari uh, villa yang akan kita pakai itu cukup-cukup bagus banget ya Karena uh, kalau menurut saya yang nggak ikut rugi banget hmm. Seru banget ya kelihatannya Ci uh, Kalau boleh tahu nih Cici udah daftar belum nih? Oh. Kalau untuk daftar, udah dong, karena saya mau ambil early bird. Karena early bird ini sampai terakhir di bulan April, gitu. Kalau saya nggak daftar kemarin-kemarin atau kayak saya nggak daftar sebelum April ini, saya dapat harga lebih mahal. Jadi, saya sudah daftar. Sayang banget, ya, nggak early bird kemarin, ya. Iya. Oh, kalau gitu, terima kasih, ya, Ci, atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi di Red Red nanti, ya. Oke, terima kasih. Nah, mari kita cari jemaat yang lainnya. Oke. Okay? Itu ada jemaat. Ayo kita samperin. Uh, isi Bapak-Bapak, boleh minta waktunya sebentar. Uh, perkenalkan, nama saya Bergeraldi, Geraldi, saya dari GKI News. Uh, kalau boleh kenalin, namanya siapa ya? Uh, nama saya Geraldi. Uh, Bapak Geraldi, kalau Bapak namanya siapa? Ivan. Nah, Bapak-Bapak tahu kan GKI akan menyelenggar menyelenggarakan RKB atau yang disebut Retret Keluarga Besar. Tahu kan? Nah, bagaimana tanggapan Bapak-Bapak dari Bapak Geraldi? Uh, kalau saya sih dari sebelumnya, dari 2013, RKP 2013 saya nggak ikut, karena waktu 2013 itu ada batasan umurnya, kalau misalnya kita masih SMP, kita masih belum boleh, uh, belum boleh ikut gitu. Nah sekarang, saya pengen ikut karena saya sudah besar, dan yang ditambah lagi sekarang tuh kalau misalnya nggak ada batasan umur, jadi mau yang SMP itu pun udah boleh ikut. dan saya dengar dari kakak kelas yang terakhir tahun yang tiga tahun kemarin ikut, kata mereka itu seru banget, katanya banyak kebersamaan ya, pokoknya kebersamaannya terasa banget. seru ya sepertinya. Uh, kalau bapak Ivan gimana tanggapannya nih? ya kayak tadi kayak tadi Gerald sudah bilang kan. Terakhir itu tiga lalu. jadi itu 2013 kan udah tiga tahun itu cukup lama ya. Dan udah dinantikan banget nih, kita bisa ke RKB lagi, ya kan? E, kita lihat dari kemarin, pengalaman kemarin juga, itu luar biasa banget kebersamaannya. Gimana kita bisa merasakan inti dari GKI gitu bersama-sama punya satu gereja gitu. Dan paling penting sekarang bisa ajak orang-orang luar lagi. Jadi kita yang oh mungkin papa mamanya nggak gereja di sini, kita bisa ajak ke sini juga. Jadi kita bareng keluarga kita ini, tapi juga bareng keluarga gereja kita. Luar biasa banget, kan, sangat, saya sangat berat banget. Tahun ini bisa lebih seru lagi tahun 2013, deh gitu sih. Kayaknya kebersamaannya erat banget ya kali ini ya. Oh, kalau ngomong-ngomong nih, udah pada daftar belum? Soalnya tadi saya dengar dari jemaat depan, kalau lewat early bird lebih mahal. Jadi udah daftar kan? Udah. Ah, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi di *Red Red* keluarga besar nanti. Nah, pemirsa, seperti yang kita lihat, banyak sekali jemaat yang menunggukan *Red Red* tiga tahun sekali ini. Nah, kalau gitu, saya kembalikan ke studios Bapak Billy. Terima kasih Albert Giraldi. Nah, pemirsa, bagi yang masih belum mendaftar RKB, segera mendaftarkan sebelum 30 April untuk mendapatkan penawaran harga khusus. Bagaimana cara mendaftarkan diri? Inilah caranya. Demikian berita pada hari ini, sampai jumpa di RKB.